sama adik Zabir dan ayah mau bermain laut. Hari ini Abang rafka juga bawa mainin-mainan. Kemari ke lautnya. Tuh, mobil Abang Rafka tenggelam semua. Wah. Bang Rafka hari ini bermain pasir, teman-teman. Wah, Dinasaurus datang. Itu tenggelam semua mobilnya, Bang Raffka. Teman-teman, gimana ini? Uh, udah tenggelam semua mobil pengeras yang nah, lagi berjalan-jalan. Sini, sini, sini, sini, adek, adek. Adek datang. Aduh lagi mencari apa? menggali sana sini keruk lumpur, Ada apa lagi nih? Ayo kita lihat ada apa lagi itu. Uh, oh, di tepi air dia. Wah, ada apa itu teman-teman yang tertanam itu? Coba kita lihat. Ada dinosaurus teman-teman. Ayo kita ambil. Uh. Ada pesawat teman-teman nampaknya warna merah kan ini namanya pesawat uh, di gunung itu ayo kita hari ini kita mau gali gunung ada apa ya di balik gunung Gunungnya wow, ada apa yang tersembunyi di balik gunung? Ternyata teman-teman ada minuman ban di balik gunung. Aku mau air, aku sehat. Aku mau air, aku sehat. oh, oh ada dua gunung lagi teman-teman. Ada apa di balik gunung ini, ayo kita gali. Bang, bantu menggali, ada apa? Wah, wow, ada mobil hmm, Ini ada apa? Wow, ada mobil juga Ayo kita lihat mobil apa dia Cuci, cuci Cuci Wuhu uh, uh, uh, mencucinya seperti apa Oke mobil Warna apa mobilnya sayang Mobil truk Yang ini namanya mobil truk ya teman-teman Di depan sangat berbahaya Oh, oh tidak oh, bang. mobil apa lagi Nah yang warna merah itu namanya Ya, teman-teman, yang warna merah itu namanya dam truk atau yang satu lagi yang warna biru ini namanya mobil box. Ini mobil truk. Ini mobil truk dan truk dam ini untuk orang yang ngangkut, ngangkut pasir, teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.